sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.71752 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71498 sekian analisa forex untuk tanggal 21 Mei 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 0.8.1.2.1.2